Pak RT modern, te eleh eksten Bicara nacut brai ciga barong say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taufanri salam simpuling ring-ring anti. Warung adlawatima kamu jadi eh, konten-konten kira -konten. bahasa Sunda. pesan eh, siang ya simpuling kasumpingan Tatamu ya teh. Wargi wargi simpuling di Sumedang Pak teh. Di Sumedang teh hujan teh angin ya teh alhamdulillah kambarite ngadangun ujurame saudara tadi sembodak teh tengin pingin piacan ya ayah dongkap si sembodak ya sanes gitu kambarite jubuling teh teh doni sanes kambarite dudu di dama terang payah teh teh alasannya eh iya waduh jubuling eh sumping eh sama ngeteh kan eh, tempat kenalah tempat kenal kan tempat kenal, bangun itu prt Abdi etet oray, <laughs> ya tersakiti. <dengannya> <laughs> <laughs> <Orai dibuk> kan? <laughs> mohon, mungkin Abdi agak terima nyelega. Abdi etet oray, sanes jana oray, terima oray gibug, oray gibug kan? Mohon, memang kemarin emang ngajen tenan setiasa ayah dupira kita tadi di Sumedang deh. Hari cakat nama cakat, cakat, mohon. Oh, bumitanya cakat ke tempat kerajaan pangeran. Kerajaan tenan, kerajaan pangeran. Harong kapanetan hmm. anu disambat Mangyana-mangyana -mang oh. anu misterius hilang tatangga gitu atonep aneh eta nya gitu. <laughs> <laughs> <laughs> <yana -tian> <laughs> ada banget <laughs> <mati>, <laughs> di uh, sari, <laughs> Terima kasih banget Nah, ada berita we, Caklat oke okay. Ini panggintangnya Habis itu so sibuk gitu, <sukur> Dalam ini Jadi, Paskar diri dia ninggal tinggal Rame-rame-rame Ternyata Malayana itu te, panggintang Ibu Paluang oh. Dari niatnya prima panggintang Ayaknya oh. Gitu Nah, anjutnya nah, itu Nyangki bakak itu Kejadian ada panggintangnya Ya, panggintang Upami di bahasa film teh malayana itu sa kan, ha ha ha ha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 Abi mah ada sebenarnya kalau sinetron aja, namun <mulang> ke <mulang> ya, pantangin lagi nih, datang aja, nah, apa biasanya dengan <tuan> bilik lebat, tapi nongkrong <tuan> nah, ya. okay, okay, eh, di depan, tapi sana anak orang, tapi mah jenar orang sebab sabar, sabar istri, oke, kenalnya masuk keluar luar lewat, barusan, para warisan ada, itu eh, kampung di manja ladang oke, kampung kurte kan, air oke, Terang tetang ada, nah, di mana kan, Karusan, sana, kita menuju eh, namu ke panti tua itu cerah cerah nih tamu cerah cerah nihnya, ai akan ini saya diinten karena naon kan? Saya diinten, ayah mama di sekolah, mama di sekolah, jangan karena naon dan buru, karena saya mah capsec, Kepsek Kepsek nah, on, Kepsek kepala sekuriti, <laughs> <laughs> kepala sekolah. <laughs> dan bagian anak teh kieu ya, upami kepala sekolah saya guru saya tapi ini bagian nonton mah pasong gitu dirinya. dieu. Napan kertas kepala sekuriti, sekuriti salah kepala sekolah. Kos lami datang kitu. Eh tos genep taun panginten. Oh, madengan tahun taun aran ada apa aja kima geuningan di kuliahan anu abdi bisa aja sareng aral adi jalankeun jalan gitu. Muhun teh ada rasa bersyukur insyaallah. Bahasa ngawitan ayah berita, Kang Yang Haji, di apa ya? di Tanah Pangeran. Tanggapan akan kumaha? Tanah orang gitu nyari ya, tanggapan. Eh, habis lu ucapkan, mah Saya sentuh ikut peduli, tapi panginten Hiji haji. Hari tua doang, akun mah doang, akun kuningananya ngiringan doang, akun dekia eh, paningan. Ngan jajaran mulai DPD, Kapolsek, Kapolres, Sadaya Muspika, Anu aja di Kabupaten Sumedang teh, gitunya. Tapi kalau nggak ada Kapol dan Kapol yang dengar, ditanya anak anjing pelacak, makanya mm. mm. Sadayana ngiring, milarian, mm. Manggana, kemarin kan hilang misteriusnya Manggana suaya Polismart Nate Nte, punya bicara es oh. pangeran, ma, terus hilang lah gitu, lama misik, iya. gitu. oh. ya, terus diakui lah Tapi cerdas hilang sinyal HP kita mau, rame gitu. Tapi janteng, pangeran, ma, hilang, Cinyat, cino, HP, ya, upami mitos orang mah memang harus ayah Bukal, ta, gitu banyak, kembali ke kalau sakta, masing-masing sakta, sakta, sakta, sakta, anu sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, masing sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, sakta, Salah saya, salah saya Cina sepe di uh, Ciherang ya. Insya Insyaallah mudah-mudahan. Bapak RW RW Seberang, kan? RW Kosong 03. Kelurahan Desa Ciherang, Desa Ciherang, Kabupaten, Selatan. Kabupaten. Kabupaten. Sambatan, Sumedang Selatan, Kabupaten Kabupaten Kecamatan Sumedang Selatan, oh, Kabupaten Sumedang. Desa Ciherang. Bukan Gedukal kan, teh jabatano oh, geu di ditu teh nya. Insyaallah panginten itu... To Seberang oh, lami teh jabatan Pak Irfan. Eh, nomor setahun, tahun, pengantin yang tahu buat teh. Punya tahu, tahu cara anu leres ke masyarakat. yang sambil berjalan, sambil belajar. Di didukung pengantin ke masyarakat. Tapi abis di dia di dia mah, Abis panggil RT, dan bapak mah akan jantan RW. Abis hormat ke RW, RW, Tapi, tapi, tapi, tapi, RT. tapi, siapa tapi, tapi, Ge ya, abis can pernah ninggal aya kasus lupat ka <laughs> gitu. oh, RT bae. Oh nah, anu caro gena mabok cenah nya. disusulan Kan jadi <laughs> <matang, laughs> <mati, mati, mati. laughs> ka okay. okay. RT kayak rw rw mah bagus, de oui. jadi ada yang konten kasih masyarakatnya ada rw ku rt, rw kade rt rt kadang kadang betul orang rt nguruskan, daripada orang kurang nguruskan wae ya seorang milu bawa bo bawaan <Zipun> <Suhil> kalau besok asar ada bunga pembina tv kita prt nya kontennya mana nggak? ini pada sehai lah, mau warga Sumatera. Assalamualaikum. Kalau berpatu, bisa Kalau kesan ujuk pas ke Bandung, Cilatulami, Kalasada Yana Wargi, Rencangan Idea, pas yang ada mal konten, Iji pangintennya nyungkan bahasa Nana like mana like and subscribe sebanyak banyaknya bagi bagikan cara dan sangan karena videonya ayah Pak RW0 Tilo channel Oray Aduh mana terusir atau bete Oh Pak RW Aiy abi itu tapi nggak ada tos biasa jalan RT nya supaya di daerah gitu nya Upame ada orang jatuh Rw nah, Mau sih, uh, nanti uh, Masalah atau uh, Ada persoalan nantai di warga Anu paling keturut Rw Paling sesah di Di nantai lah di, di tangani Saya uh, rasa Upame Pergawis di masyarakat Nah mah punten-punten Sekali ada pengalaman Dari masyarakat mah Kadang Memang terus itu aturan kebiasaan barunya ya. ketika orang jantan RT, jantan RW, nanya dengan di sini, senisnya lah ke yang kadang-kadang berenang. Masyarakatnya punya tumpuan seolah-olah segala sesuatu teh, namun biasa tema Pak RW atau PLTA bi, oh yong, iya, iya, iya, oh langsung, barinya. Tapi berenang, upami kurang, karena kanu anggaran di desa, kayak ayak, eta pengajuan, ayak. Darah waktu gitu -nya. -pok terolong, ya, itu bentuk poktorolog ulang tuh. Itu nya ayah mengenalkan musdus ayah musremda, itu kecuali ulama ini mungkin tempat orang gitu. Kalau sama ari masyarakat mah bakal nur turun wae kumaha Pak ngumpirkna remis gitu ya. Tuh masyarakat mah gitu kan? Kadang dia kerabi pribadi mungkin masyarakat keurang ayatnya lah kan karena pribadi orangnya hiji kurang poka. ya masyarakat kedua kan, uh, apa terlalu ego uh, Urang sebagai Kenaon gitunya kanon. gitu. Nah, nah tapi kamu abis pribadi kia itu harus dijalankan masyarakat hmm. loh masyarakat mengkabul aspirasinya ditampung Dan mungkin urang bapak nak gitunya ya. uh -huh. gitu jadi Eksternal lah, lampu naeter mah ketika masyarakat airan ya. teh seperti kamari masalah bansos. Ya. Terwai tapi bansos hilang, toh itu nggak didata deh. Entah punuh, entah lagi kau wah masyarakat yang menanyakan teh bansos beliur kau belum nakin entah. Eksternal lah didata deh, camaka desa, di desa terasa kecamatan atas eksem diupayakan kembali karena milik pribadi masing-masing ya. dan lain orang walaupun biaya nah. saya mau dipikir gawai orangnya tangan atau mau dengan kumaha masyarakat nah. jadi nah. kemampuan non nah. mengatasi masyarakat dan tampung helak eksem helak atau dilaksanakan eksem kembali karena milik pribadi masing-masing berarti orang terus nah. ya, so, nah. nah. nah. ada eksem diupayakan lah mah upayakan lah panggitan diupayakan maksudnya nama kumaha nah milik orang yang sama ya. panggintan ayah miliknya kengeng wangita ayah, ayah meren nyawayana gitu hari ketinggalan mama wabinya saya objek saya objek kita bina cara menunggu pina itu ganteng siungkuring angkat jempol semangin mudah-mudahan mudah-mudahan masyarakatnya disiupin ke panggintan ayah iya eh, panggintan ayah saya bisa nih udah mudah sama Pemilcer gitu masa jabatannya didukung deh, kawan jana. Amin, satu nomor, mudah-mudahan. Nah ini kita ya, tahu tuh <pang -tuk>. ya, kita <tuk> yang. Hahaha. Uh, kita Pak RT nya satu nomor, ya tuh meni asal bingah, ambil tempatnya nonton TV ya. Hahaha. Bagi ya Pak <tuk> tadi nabrak kan rumah ayah cerita muka maris. Kalau lasan Pak RW kan orang Sumedang terang kamari berita nubila itu karena sampeyan ini, abi terus dicabutin ke pak <tuk> rw ke ayana gitu gitu ke alhamdulillah belum <tuk> pisan nih pak rw ya sami-sami. Nah, nah, tapi punten pertanyaan abi nyala, abi perkawinan aku dan adama terbiasa panjang teh, gini gitukan ya terang ya. dimana, pokok, ijinkasusannya sekarang abi mas terus beres, beres semua, mungkin-mungkin aja, mungkin-mungkin dari, abi mah sekarang pak kubu siher ayana nya bang punten ringan sadayana menuju badai dari Majeng Gante, ayah, Iji Asep, RW kilo, khususnya di desa Ciara, nyata Curung Cipongkor, Curung Cipongkor, Bang Gante, anu, mudah-mudahan 2022 ribu aja, tidak masalah jalanan, terus amin. pembangunan anak gitu. amin, amin. Paku, datang pada di tempat wisata gitu, tempat wisata, Insya Allah boleh dari kemarin, jantan, ikon, Iku, Pak anu, enggak, Pak anak-anak, Bang Gante, bang Gante, aset Gante, bang Gante, Pak <San> <San> kalau tempat wisata, e, tambah-tambah kalau anggaran pendapatan, anggaran itu daerah, ooo, daerah, gitu, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, mudah-mudahan daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, jelas daerah, daerah, daerah, daerah, daerah, aturun pisan diganggu waktunya itu, aturun itu kopi kopi cair lama konten Sekedik penghantaran 3, abis kayak youtuber? Iya, iya, iya Sekedik, abis nama Nah, tadi atasnya menyukur bantasan etanama gitu Milih ke daerah Ciherang uh, Sengalampungan Cadas Pangeran Bilih tapoekan, kahhujanan Ayah, dirinya Wargi, nah, penghantaran abis banyak Agung ke pukul di nyelega, misal lo Taros genwe mang jena Tau paerwen alas ke naon ayah jarak ya gitu tembang jenal sepedos sepedos nggak mah Pak Erwetilu Pak Erwetilu enggak dikejapkan ah gak sama tetang ini enggak pom bensin kok mau sepon bensin mah meser hahaha enggak abdi ya gitu enggak abdi ke sepon bensin enggak meser enggak nyonggul sandra kiminri di sisi cai, totogan jalan cairan make mini make pangsi, nutupan bitis nubelang goreng jeng batur seimah, hirup mual tu Jauh gautinah rasa genah lain bejak lain cenah nah etak untuk kirinya. goreng jeng batur gawe mataku pu gagana gawe Iri dengki, khas profesi, matak mali diri Gimana ngomong Pak RT khusus? Pak RT modern Tuh eleh, ekstern Bicara nacut brai ciga barong say Sekedek kabutan Pak RT nya, aduh bisa netesio Makanya ayah pada RT Atur nomor, bisa ga enak dua ensal kai Dua, warugam 4245 Dua, empat, lima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.